Tuh so, kabar pertama kita lihat aja ini ada sebuah mama spesial ya dari Bibi Indi. Sebelumnya ada yang bertanya kepada Bibi Indy Bibi Indi kapan terakhir Bibi Indi jenguk BBL? Tuh jawabannya kemarin Wow gemes banget ya ada sebuah postingan foto BBL yang sedang digendong oleh Bibi Indi. Ini sih cute banget ya makin embul Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia untuk BBL Dan henti selalu mendoakan yang terbaik untuk Leslar Postingan ini pun di-repost kembali oleh akun family-anuskolestlor23. Ada kalimat caption juga yang dituliskan: Si ganteng anak, Bunda Lesti, dan Papa Bilar. Wah, wow, masya Allah banget ya, komentar pun banyak sekali dan yang diberikan oleh para sahabat. Ya, ini dari akun Instagram Alufi Family24 mengatakan: 'Masya Allah, kalau dilihat dari kulitnya kayak gitu, insya Allah pasti bakal bisa lebih endut lagi.'" Wow, muncak Sunda, mah! Lalu, entar kan jadi bakal megar katanya tuh. Wow, tentunya kita bahagia banget ya, makin embul. Kita lihat juga komentar lain dari akun hijau. hijau. Masya Allah, abang El embul. Tuh, banyak sekali dari beberapa fans yang memberikan tanggapan bahwa BBL semakin embul ya, makin kesini. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan menjadi anak soleh dan anak yang cerdas berikutnya kita lihat juga bersahabat ada sebuah unggah spesial dari Rio Motret Rio Motret juga mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti dan Papa Bilar ini ketika pemotretan Bunda Lesti menjadinya hitung dan Papa Bilar menjadi si kabayan bersahabat ya aduh, cute banget dan sebelumnya juga ada sebuah pertanyaan kira-kira siapa yang harus banget di foto 2022 guys gas jawab Leslar tuh kita lihat di Tentunya, kalimat yang diposting juga oleh Kak Rio Motret. Foto keluarga, tema Sunda, lucu kali ya, Lesti Kejora, Rizky Bilar, wah wow, nama Bunda dan Papa Bila juga di-take. Mudah-mudahan saja ada pemotretan foto keluarga dengan tema Sunda. Persahabat ya, pasti ini lucu dan menggemaskan. Wow, masya Allah, hingga komentar pun banyak diberikan di postingan ini. Salah satunya dari aku Nadia23almera mengatakan Sunda kan udah waktu pas foto Akikah katanya tuh Wow, iya juga persahabat ya Tentu kita menunggu ada dari keluarga besar Papa Pilar saja Ya, pastinya lucu dan gemes nih melihat baby L Dan ke -kebar berikutnya persahabat kita lihat juga ada vitamin bahagia di siang hari ini Perhatikan Wah, wow, memang spesial banget ya di channel YouTube-nya Ataul Karim. yang baru saja di up di channel YouTube-nya sahabat ini sih luar biasa kembali. Lesti dan Bilar memperlakukan tamu tentunya menjadi nyamuk melihat kekiutan keromantisan yang selalu disuguhkan oleh Leslar ini sih luar biasa banget ya selalu membuat kita bahagia pastinya Jomlo Jomlo ini baper banget melihat keromantisan dari Papa Bilar dan Bunda Lesti momen ini pun di repost kembali oleh akun Lesti Bilar Team ada kalimat kapsen juga ini Tuliskan seperti biasa tamu coblas jadi nyamuk katanya tuh wah wow, Masya Allah banget ya memang Lesli dan bilang, "Selalu saja membuat kita warga Konoha bahagia." Wow, kita lihat juga bersahabat di postingan ini. Banyak sekali tanggapan komentar, salah satunya dari akun PT Siana, mengatakan, "Tamu adalah raja bagi Leslar, tamu adalah nyamuk." Wow, ini cute banget ya. Kita lihat juga ke kabar berikutnya. Ini ada info penting juga nih untuk kita semua dalam acara KIS World 2022 Ini mekanismenya Perhatikan uh, di nomor 5 Indosiar selaku penyelenggara acara itu berhak mendiskualifikasi Voting yang masuk apabila menemukan adanya upaya untuk mencurangi hasil vote Indosiar berhak untuk mengganti, membatalkan atau menunda perhitungan voting itu Sudah jelas para sahabat ya? Tentu kita yang penting Tetap voting up di aplikasi video setiap 15 menit sekali dan like di Instagram paket semua akun yang kalian punya. Ingat, satu akun hanya satu kali like di satu kategori. Mudah-mudahan saya bersahabat ya, kita semua kompak dan tetap solid mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilang serta BBL. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana, total stay tune.